Ah, sebab pertama menetangkan panik. Kedua fitnah. Ah, kau ne, kau tidak sedar ka? Apa yang kau buat tu sebenarnya fitnah. Dalam Islam fitnah tu dosanya lebih besar daripada membunuh. Okay guys uh, bertemu kembali di uh, update terbaru Mr. Mat Channel. Dan uh, untuk kali ini saya ingin react uh, Mengenai satu berita yang tular di whatsapp uh, Dikatakan berkait rapat mengenai Kanak-kanak uh, yang mengambil booster uh, dos ketiga di Sabah uh, Namun sebelum itu guys uh, Sebelum kita pergi kepada kita punya reaction uh, Saya mohon semua untuk Tekan butang subscribe dan notifikasi button Serta berikan likes serta komen mengenai isu ini dan jangan lupa untuk share Dan jangan lupa guys untuk uh, tekan uh, Shopee Affiliates di bawah deskripsi video ini Di mana anda boleh melayari laman Shopee untuk berbelanja secara online ya. Yeah? Anda boleh pilih pelbagai jenis barangan daripada barangan elektrik sehinggalah barang-barangan uh, berbentuk produk kesihatan, makanan dan sebagainya. Jangan lupa untuk uh, pergi uh, ke Shopee Affiliates di bawah link video ini. Dan seterusnya kita terus kepada reaction ya guys. Uh, saya terima satu whatsapp ya. So kita terima ada dua message ya. message kita dengar apa dia punya message ni tapi saya tidak mau kasih full lah sebab ini uh, melibatkan nama baik uh, mangsa fitnah itu sendiri. Okey, kita dengar yang awal dulu, yang first saja dulu. Dipaksa bro, dipaksa doktor gila babi di KK memaksa kanak-kanak tingkatan 2. Adik aku tu, tingkatan 2 dipaksa ambil vaksin booster. Tanpa hmm. pengetahuan, pengetahuan dan persetujuan orang tua. Adiknya bicap, Pak, aku gak dipaksa oleh dokter. Berapa aku neng mau dipaksa juga. Pak, aku pun terkejut. Nah, apa nih, macam ini nih, kerajaan babi kima, macam ini nih. Belas dengan vaksin itu kan, setelah dengan vaksin itu dia sakit-sakit terus. Sampailah, sekarang menjadi apa? Meninggal. Nah, itu wasa pertama. Kita dengar uh, yang kedua nih. Assalamualaikum. Uh, Sis sistomi. Ini badah tergempar ni. Jiran saya, Pak, jiran saya ni dia tidak benarkan anak dia uh, untuk ambil booster anak dia kena masuk hospital, Pak. Ada masalah paru-paru kan. Selepas dos kedua tu anak dia tu masalah paru-paru, Pak. -paru, Jadi dia sudah masuk hospital kemarin dulu. Tapi masa modis cas keluar Doktor cakap, nurse pun cakap Doktor suruh ambil booster Anak tu tidak mau. Dia doktor bilang, tunggu mama bapa saya datang dulu oh. Baru uh, izin mama bapa saya Tapi doktor bilang, ini tidak perlu lagi izin mama bapa kau Sekarang oh, saya sebagai doktor saya yang kena bagi kau ini dos tiga penggalak Anak tu cakap sama dia Dos tiga penggalak Dia punya dia, dia tidak mau, cerita Tapi oh. itu doktor paksa dia Doktor paksa juga jarum juga. Jadi bila dia pulang rumah kemarin, kemarin kemarin dulu ke pagi ke dia pulang rumah, mama dia saya baru siap beritahui dengan mama dia tadi kapar-kapar sudah anak tu sakit terus macam tidak boleh apa tahan sudah apa sudah tidak boleh sudah tidak macam tidak tahu apa sudah mama dia tanya kenapa kau ni begini begini dia bilang saya dia bilang mak sebelum saya keluar tu doktor ada jarum saya jarum apa dengan mama dia apa jarum apa lagi kau dia bilang. Saya kena jarum dos tiga. Dia bilang, Mak, doktor tu bilang dos tiga, dos penggalak. Waduh, baru mamak dia macam yang... ...mau pecah jantung ni, terkejut. Kenapa mereka kasi jarum kau tanpa kebenaran saya? Dia bilang, ini doktor yang suruh. Kenapa dia mesti mengarut ambil. ni? Dia bawa apa ni? Ini sakit begini, kau mesti kena ambil ini dos penggalak ni. Tidak perlu lagi izin dari beramak bapak. Saya apa pun saya bercakap dengan mamak dah tadi. Mamak dia betul-betul marah. Tapi mamak dia dah tahu macam mana melawan sekarang ni, dia bilang. Penuhi ni. Jadi kalau ada sesiapa di dalam grup ni yang boleh tolong mamak dia ini, Saya boleh bagi nombor telefon mamak dia ini, Dan tolonglah dia Memang kesian sangat-sangat Saya direct terus ni saya bercerita Dengan mamak dia tadi Baru sejap-sejap ni meninggal sudah anak dia Mungkin di hospital kan Nah sudah nah, Astaghfirullahaladzim Tolong-tolonglah dulu dia macam mana kan Saya sudah cakap dengan mamak dia sendiri Mamak oh, dia, dia memang tidak ada setuju nih. dengan doktor penggalak ni Tapi doktor pergi jarum oh, anaknya. Nah, tolong-tolong dulu ya. Tolong Masusana itu betul, -betul dia nih. Kesian anak tuh. Tahi lah kau. Oke, okay, saya terpaksa. Aku terpaksa mencarut guys. Terpaksa aku mencarut. Pasal, ah inilah. Ah, Hamlau, Hamlau. Sempudal, sempudal. Kalau Diva ee, memang dia akan maki terus nih. Ah, netizen neraka. Ini. Kes ini sudah jadi kes polis tau uh, Yang dua ekor ni Dua ekor yang yang forward message-message ni Sampai seluruh grup whatsapp Saya punya grup whatsapp? Ada sampai 3, 4, 5 grup whatsapp Hantar benda yang sama Saya cakap sana Tolong aku bilang Benda ni kita tidak tahu kesahian dia Kita tidak tahu Sebab pertama Nama orang pun tidak berani kasih Kedua, dia orang punya ini sumber-sumber pun ah, dengar cerita jiran. Lepas tu sumber konon, ah, orang tu mengaku sendiri konon ahli keluarga konon. Apa yang mengarut sampai, kalau ahli keluarga kan, dia tidak akan sebar begitu cerita lah. Ah, kalau ikut logik akal lah. Ah, ini tidak logik ni. Apa semua ni palsu, semua poyo semua ni. Ah, semua ni perupa saja. Menyusahkan orang sampai... 5 jam eh semalam tu Berita tu sampai semalam uh, Pukul 7 uh, Sampai saya beritahu dalam grup itu Saya bilang kalau Tidak uh, ada kriteria For wh One Question Yang when, where, what uh, Apa lagi satu tu uh, And how tu kan Kriteria tu tidak Ada di dalam uh, Berita tu Itu bukan berita sebenar itu hanyalah sebaran berita yang tidak dapat dipastikan kesahihannya Dan ianya tidak sepatutnya disebarkan pada awalnya Jadi tujuan saya buat video ni Bukannya saya mau famous ke apa Tapi saya rasa geram Bila bila dapat ni whatsapp Dan saya terpaksa lagi jelaskan begini Dan orang yang membaca tu dalam grup itu Ada yang sudah panik Ini benda panik ni jangan main-main sebab kalau tahun 19 bila tu yang ah, tahun 2004 selepas tsunami itu kan di Aceh tahun 2005 gempar ah, apabila banyak masa tu tiada tiada WhatsApp apa semua ni orang sudah sana sini cerita kunun-kunun ada tsunami datang pergi Sabah. Nah, saya sendiri saya dengan keluarga saya kan masa waktu tu arwah ibu saya, bapa saya kan malam itu, malam itu kami berkemas-kemas barang naik pergi bukit Ah naik pergi bukit, ah, lepas itu kunun kunun, mau datang tsunami air tsunami. Sekali sampai besok dia tidak juga apa apa yang yang jadi buduhnya kit, ni masyarakat ah, rakyat rakyat yang tidak tahu apa apa. Ah, yang orang ini yang dua ikur nih, ah, memang siap lah nih, ah, memang siap lah nih yang memang kena angkat tulis lah nih kena cari kunun kunun jadi keluarga dia lah. Kunun-kunun jadi jiran dia lah Taik kucing kau lah Saya Apa ini Kalau berita-berita pasal ni kan Saya cukup pantang sebenarnya Sebab ada orang sekarang ini Dia tidak Memang ramai yang takut saya faham Uh, ramai masyarakat di luar tu sedang takut untuk ambil booster Ada lagi yang siap berseluruh bilang ada dos keempat lah macam-macam nah, Itu napalah itu bukan napalah tapi kira berita palsu lah Tapi itu macam kira main-main lah orang bergurau kan Tapi kalau ada yang sampai percaya Ada yang kalau kita ni sendiri kita faham Tapi ada yang di luar sana tu percaya Eh kita kena ambil dos keempat kan nanti bulan bila? oh dia bilang uh, apa ini bulan 4 ni bulan April mentang-mentang lah ab, bulan April tu bulan 4 kan jadi kau bilang lah dos keempat tu bulan April nak ke uh, macam mana tentu dia tidak panjang pikiran dia percaya sejak bulat-bulat yang apa yang dia terima itu ah, apa jadi akan jadi panik Ah, jadi terpaksalah pula KKM Terpaksalah pula Yang menjelaskan balik Tidak ada sebarang Kenyataan Untuk plus keempat ah, Terpaksalah pula Pihak polis cari lagi Siapa yang kasih sebar tu berita palsu Ini guys Saya harap kamu semua Beli paham ah. Berita palsu ni Dia bukannya Apa orang bilang Boleh dibuat main-main ah, Sebab pertama Menentangkan panik Kedua fitnah ah Kau Kau tidak sedar sedarkah Apa yang kau buat tu sebenarnya fitnah Dalam Islam Fitnah tu Dosanya lebih besar daripada membunuh Gara-gara inilah Semua orang panik Sampai semalam tu Sampai dua tiga grup masuk Ini cerita Bukan saya mahu kasih salah yang tukang Yang kasih share itulah Tapi dia pun sendiri takut betul Saya paham juga yang share itu Dia bukannya Apa orang bilang Percaya Bulat-bulat ini benda Tapi dia tidak jawab tiada dia sedang panik dan dia mau jawapan dalam grup itu tapi kita pun dah tahu banyak tu dalam grup tu sampai eh, aku pun dah fahamlah ini yang tukang sebar ini yang kurang ajar ini dia suka-suka hati dia buat begitu jadi kita ingin bagi message inilah bagi message ini kepada semua orang di luar sana tolonglah lepas ini tolonglah berhenti sebarkan Berita palsu macam ini, ah ini tidak mendatangkan sebarang Pak Idah pun semakamu, ah sebenarnya menyusahkan semua orang. Terpaksa uh, polis yang yang keluarga mangsa itu terpaksa dia buat laporan, ah macam ini dia buat laporan ada sudah kenyataan media, uh, daripada KKM, KKM buat kenyataan media, ah mengenai viral 12. Uh, budak 12 tahun kurun-kurun mati disebabkan dos penggalak Ini uh, apa yang viral ni sebenarnya Tidak sahih Sebab uh, keluarga uh, mangsa fitnah ini Ini Al-Fatih lah kepada uh, mangsa fitnah ni kan Kesian dia Kena fitnah Dia sebenarnya sudah sakit Lama sudah sakit uh, Menurut uh, laporan daripada pihak polis tu kan Dan juga kenyataan media daripada KKM Uh, budak yang meninggal tu 12 tahun tu Dia sudah sebenarnya sudah sakit Awal sudah dia sakit Dia meninggal Dia tidak Ada kaitan pun dengan booster Tidak ada kaitan pun dengan booster uh, Yang diorang kasih viral-viral ni Tidak betul semua uh, Dia cakap pula begini-begini sebab booster Tidak Budak tu tidak ambil pun booster di hospital tu Nah, dia sudah lengkap vaksin Yes, dia ambil vaksin Tapi tahun lepas Walaupun pada mula asalnya kan orang cakap main-main Memang saya percaya nanti kalau uh, polis tangkap orang ini orang akan cakap Ini kami main-main saja Kepala tak kau Hanjing <laughs> Betul Semua orang panik gara-gara ini Jadi guys, saya mohonlah uh, kerjasama kamu orang ya Kamu orang agar tolong hentikan berita palsu ini Uh, tolong cek sebelum, apabila kita menerima berita-berita uh, macam ini yang tidak ada asas Iaitu uh, macam siapa, dari mana, uh, apa dan mengapa perkara itu berlaku uh, Benda-benda soalan-soalan ini tidak terjawab Kita jangan kita mudah percayalah uh, Kita jangan mudah percaya dengan berita-berita palsu Okey So itu saja saya boleh react untuk malam ini. Terima kasih kerana sudi menonton dan uh, saya harap kamu semua uh, sentiasa sihat, murah dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan harapnya uh, kita semua dapat mengakhiri uh, pandemik uh, pandemic COVID-19.